Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada informasi dari Ibu Siwi, persahabatnya kita mampir di ungan Ibu Siwi Bahwa mulai tanggal 2 November kemarin Siaran TV analog di Indosiar khusus daerah Jabodetabek Akan dihentikan dan beralih ke siaran TV digital Namun di postingan ini membuat warga Konoha Tidak respek kembali dengan Indosiar Karena postingan atau poster foto Lesti dan Abang El itu tidak disertai dengan foto Papa pilar Yang lain persahabatnya berpasangan hanya Bunda Lesti kejora dan Abang Elsa saja yang hanya tentunya sendiri persahabatnya tidak ditemani oleh Papa B. Kita lihat persahabatnya di sini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Diantaranya dari akun Pratama Kenzio, ya kayak janda aja dedek di situ. Mending gak usah ada foto dedek sama Abang El Gede kali nengok indosiar Gak mau menampilkan Bilar Tapi tiap hari wajah Bilar aja yang dikeluarkan di beritanya Kita lihat juga bersahabat tanggapan lain Dari aku Rafi, Matamin mengatakan Sampai hati buat sebegitunya ke family Leslar Yang lain semuanya ada pasangan mereka masing-masing Tapi kenapa Lesti dan al fatih saja? Sedangkan al fatih punya papa dan yang paling terpenting mereka masih bersama Pasti kalau Al-Fatih sudah gede heran Lihat kok papanya gak ada di situ. Manusia itu gak ada yang sempurna Pasti setiap manusia punya dosa Siapalah kita yang berhak menghukum Kak Bilar Doa yang baik-baik untuk mereka Lost of love Itu beberapa tanggapan Mengenai postingan Indosiar Kita simak juga persahabat ya Postingan Indosiar diunggah kembali oleh akun Fanbase Leslor Sweetie ada kalimat yang tentunya persahabat diunggah oleh akun ini. Stasiun TV tersampah. Mati-matian pengen mereka pisah. Foto suami dan bapaknya Fatih lu crop. Tapi lu masih butuh bini sama anaknya. Keren lu begitu. Why? Malu ya? Minggat deh Lesti, Nih TV pengen lu jadi janda. Ini tentunya komentar-komentar. ...yang tidak respek terhadap postingan industriar. Kenapa hanya Bunda Lesti dan al saja? Rizky Bilar tidak terpampang di sana, bersahabat ya. Sedangkan yang lain berpasangan semuanya... ...kita hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan Lestlar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kemudian juga bersahabat ya, kita simak di ugan Kak Sania. Masya Allah, bersahabat ya, akhirnya Cocologi terpecahkan... Dengan portrait Leslar yang lagi jalan-jalan bareng, bersahabatnya dengan Kassania beserta suami, jalan-jalan ke Hong Kong. Namun, kita dibikin softball juga dengan Abang L Masya Allah, Abang El bersahabat ya, paling bisa nih. kasania nutupin BBL. Masya Allah banget, kita lihat juga di tanggapan komentar di unggahan ini. Memang banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan, diantar dari akun Tadi Earl Kejora mengatakan Fatih bilang. Tolong abang juga mau ikut foto Masya Allah <gifat> Ini cute banget ya Kita lihat juga persahabat tangga lain dari akun Instagram Dunia Leslar mengatakan Masya Allah happy holiday ya kalian Bahagia terus amin Hanya doa yang terbaik untuk rumah tangga Lesti Pilar Dan kita lihat juga persahabat ya Cidukan vitamin di pagi hari ini Aduh bangun tidur Lihat yang cute dan yang UU banget ya Masya Allah Ini Dudukan dari belakang, Masya Allah, luar biasa, dirangkul, disayang, kita lihat juga dipeluk peluk, Masya Allah, pokoknya leslar, the best, selalu bikin baper warga Konoha, Masya Allah. Kita lihat juga persahabatnya kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sedal Putih Bilar Panda pacaran dulu ya Abang sama onti Sania uncle Alkafia ya. Aduh Masya Allah <gir -hati> Ini luar biasa cute persahabat ya Pagi-pagi sudah disuguhkan Asupan vitamin yang sangat benar-benar membahagiakan Kemudian juga persahabat kita lihat diunggan igasnya Ubi.unggu Ini lagi tentunya ramai diperbincangkan dengan postingan indah persahabat ya Indah ini, ini sangat membela pihak Rizky Bilar persahabat. Sebelumnya di awal-awal, tentunya kabar permasalahan Lesti dan Bilar sudah terlihat postingan indah ini. Ini membela Rizky Bilar tidak Bunda Lesti keceora. Dan kita lihat juga persahabatnya baru-baru ini ada postingan indah. Di situ ada sebuah kalimat, nggak selalu laki-laki yang salah dari kasus ini kita bisa belajar banyak laki-laki jadi korban tapi hanya bisa diam itu kalimat pembelaannya untuk Rizky Billar kita lihat juga di unggahan IG-nya Kak Nova Kak Nova banyak sekali yang DM persahabatnya mengenai postingan yang tadi kita lihat persahabatnya dari akun Narsia Manda sampai segitunya apakah benar Dede begitu apakah Kak Nova yang kasih info kalau Dede seperti tuduhannya ada juga tanggapan lain yang tentunya masuk di akun Instagramnya Kanova. "Si Indah, kenapa Kak Nov kok kayak gitu? Memang kenal sama Dedek? atau dapat info dari keluarga Kak Bilar?" Itu kalimat DM yang masuk ke Kanova yang diunggah. Kita lihat ya. ada postingan jawaban dari Kak Nova. "Apa maksudnya nih? Jangan apa-apa, kalian nyalahin keluarga kami aja ya." Orang yang berbuat terus-terusan keluarga yang disalahin, yang gak tahu apa-apa. Itu kalimat jawaban dari Kak Nova. Yuk ya, untuk semuanya, persahabatnya. Lesa harus sudah adem. Kita harusnya support, kita harus dukung dan doakan yang terbaik. Mudah-mudahan, idol kesayangan kita kembali rukun rumah tangganya. Amin. Berikutnya juga ada informasi yang sangat membahagiakan. Ini langsung resmi dari Ayah Kejora. Menginformasikan, persahabatnya, Lesi Kejora akan menjadi bintang tamu. Di acara konser almarhum di Didi Kempot Persahabat ya Mudah-mudahan idola adalah kesengan kita menampilkan penampilan terbaik Untuk jadwal persahabatnya Itu tanggal 19-20 sampai 20 November 2022 Di G-Expo Kemayoran Jangan lupa Lesti akan tampil Mudah-mudahan ya Lesti Kejora bisa memberikan kebahagiaan Kejutan untuk kita semuanya Amin Siap pasukan Lesti Lovers Leslie Lovers tetap dukung yang terbaik Untuk sang kecora Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Di pagi hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel youtube Leslie Fatih Update Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Leslie Tentunya Ini dulu informasi di pagi ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh